yo sahabat bidler kembali lagi dengan saya di channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur oke kali ini saya akan tes power dari senapan Subfusion 2255 gamo full hitam ya sahabat bidler oke kali ini saya akan e, membidik sasaran dengan sasaran tembak yaitu botol kaleng dan di sana e, kurang lebih jaraknya dari sini ke sasaran yaitu sekitar 15 meter oke lanjut kita ke tes uji power let's go Nah di sini uh, sudah ada senapan subnya uh, dan saya memakai mimis dari Super Doom dengan kaliber 4,5 mm. Oke okay, saya akan memompa terlebih dahulu sebanyak tujuh kali yaitu uh, minimal pompa dari senapan sub dari senapan Jaya Rifle. Oke okay, satu dua tiga empat, lima, enam, tujuh nah tujuh kali pompe ya sahabat dealer oke saya masukkan terlebih dahulu mimisnya nah, udah masuk, oke kita mari kita dilosoran oke 1 2 tiga jadi seperti itu tadi untuk tes power untuk senapan Subfusion 2255 Gamow full hitam ini ya sahabat bitler dan jangan lupa bagi sahabat bitler yang ingin segera memiliki senapan angin subfusion 2255 jangan lupa klik link di kolom deskripsi ya sahabat bidular oke sahabat bidular mungkin itu saja untuk ulasan dari senapan Sub subfusion 2255 gamo full hitam kali ini mungkin itu saja dari saya jika ada kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa untuk klik like, comment, share subscribe channel Jaya Rival oke mungkin cukup sekian dari saya terima kasih dan salam berdilai